Assalamualaikum ustaz. Semoga ustaz selalu diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kurban tersebut setiap tahunnya harus bergantian nama dalam satu keluarga untuk melakukan kurban? Ini biasanya bapak-bapak yang waktu daftar, tolong buat nama istri saya. Nama bapak aja kata ustaz yang di masjid. Saya takut pulang ke rumah. Nah, ini bapak-bapak yang macam ini, ini, ini nanti di akhir, eh, tidak kena azab kubur lagi. Sakingkan sudah azabnya di dunia. Dia tak dia takut di kuitansi itu, karena dari rumah, bang, mesti nama aku, jangan nama bang. Ibu ibu dimanapun berada, saya kasih tahu asal udah nama bapak itu ibu dapat juga ya, jadi tak perlu gantian tahun lalu kan 2000 lah bang. tahun ini mesti tahun ini. enggak asal nama bapak itu ibu dapat juga ya tahu dah tak usah salahkan apa boleh berkorban mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal dunia boleh Mana dalilnya? Waktu Nabi menyembelih kurban Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad Terimalah kambing ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad SAW Padahal waktu itu Kurban disembelih di Madinah Khadijah sudah meninggal di Makkah Itu menunjukkan sampai ke keluarga yang sudah meninggal Ambil kambing kedua Allahumma taqabbal min um Muhammad wa ummati Muhammad SAW Terimalah untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad SAW Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal Di Makkah dan di Madinah Seandainya yang meninggal tidak dapat Pasti dikhususkan Nabi Ya Allah terimalah kurban untuk umat Muhammad Yang hidup aja yang mati tak dapat Itu menunjukkan Yang sudah meninggal dunia Sampai, kalau ada nanti Orang ngotot bilang yang meninggal nggak sampai, tolong kasih nama lengkap Nanti kalau kau mati Aku kirim kambing kalau tak dapat cepat-cepat kasih kabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita ingin berkurban Apakah harus menyaksikan hewan kurban kita saat disembelih? Ketika Sayyidina Muhammad SAW menyembelih Aisyah, Sayyidah Aisyah menyaksikan Ketika Sayyidina Ali menyembelih Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menyaksikan. Itu di itu menunjukkan dianjurkan membawa orang. Kalau perempuan dia tidak ikut menyembelih tapi orang lain menyembelih dia menengok. Kalau laki-laki yang mampu dia menyembelih sendiri. Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin Yang perempuan ikut menyaksikan. Hikmahnya kemahnya Pak menengok mati. Ikhmahnya Pak Syairilah Syiar, biar supaya orang jangan speli tengok kita. Tengok tu orang Islam penuh tanah lapang tu, bagi-bagi daging mereka. Apa hukum menyaksikan itu? Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Jangan gara-gara ini tak bukurban. Pak, kirimkan kurbannya ke suku Talang Mamak, suku Akit, suku Laut, suku Sakai. Wah, enggak. Saya mesti melihat penyembelihan. Transfer aja, Melihat itu tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Transferkan ke nomor berikut ini. Assalamualaikum Ustadz. Uh, ingin menanyakan uh, mana yang dah didahului ya membayar utang orang tua yang sudah meninggal atau berkorban dulu wah ini. cukup berat juga tanya. bagaimana Ustad kita dalam beramal ini ada skala prioritas. prioritas yang paling tinggi wajib di bawah wajib sunat muakat di bawah sunat muakat adalah sunat Nah, kalau orang tua meninggal, apa yang pertama dilakukan? mimba yusi biha audain. Pertama, kalau orang tua meninggal, keluarkan wasiat di bawah sepertiga. Jadi kalau orang tuanya punya harta warisan satu miliar, cari wasiat-wasiat. Kata dia, ini wasiatku untuk bangun pesantren. Berapa? 500 juta. Batal wasiat 500 yang terlaksana 333 juta karena wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga keluarkan tiga ratus tiga tinggal 666 juta yang kedua dain bayarkan hutang berapa hutang orang tua hutangnya pas 666 habis selesai Ternyata datang lagi orang menagih hutang. Sementara harta warisan sudah habis. Wajibkah anak membayarkan hutang orang tua dari uangnya sendiri? Tidak. Saya ulang sekali lagi. Anak wajib membayarkan hutang ayahnya, hutang emaknya, dari tirkah, dari harta warisan. Setelah harta warisannya habis, maka anak tidak wajib membayarkan hutang. Tapi kalau si anak mau membayar, bagus itu baktinya pada orang tua. Sekarang uangmu ada dua juta setengah. Ada dua. Pertama, orang nagih hutang bapakmu. Yang kedua, untuk kurban. Mana yang kau depankan? Kurban atau nagih hutang? Bayarkan nagih hutang. Karena ruhnya tergantung-gantung antara langit dan bumi, tak diterima sebab hutang belum berbayar. Bayarkan hutangnya, setelah itu baru berkurban. Demikian. Walang walang. Assalamu'alaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar eh, kisah dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dan para sahabat berkurban. Itu eh, Bilal memotong ayam Pak Ustaz dan membagikannya, itu hukumnya gimana ya apa ayam juga termasuk hewan kurban Assalamualaikum Dalam Al-Qur'an dijelaskan Mimbahi Matil An'am Hewan yang dikurbankan itu Mimbahi Matil An'am Al-An'am coba, coba lihat surat Al-An'am Apa arti Al-An'am? Al-An'am artinya binatang ternak Yang dimaksud binatang ternak disitu apa? kambing, sapi, lembu, kerbau, onta. tidak ada ikhtilaf antar ulama saya kalau ada ikhtilaf satu pendapat saya sebutkan al-mazhab paling tua anati, maliki, syafi'i, ambali semuanya sepakat bahwa kurban itu adalah an'am bukan burung puyuh, bukan ayam sekandang, bukan ikan sarden maka riwayat-riwayat yang ma'ib tidak bisa dipakai sebagai dalil Oleh sebab itu maka kita ikuti saja aturan yang sudah dibuat oleh para ulama Yang tidak sanggup berkurban, Jangan berkecil hati Karena ada ibadah lain Pintu surga itu bukan cuma masuk lewat sonaqoh Pintu surga bisa masuk lewat babur rayyan Banyak puasa sunnah Yang gak punya duit Sedih nggak bisa kurban, Kan bisa puasa sunat. Bisa masuk lewat zikir, bisa masuk lewat jihad. Pintu surga bukan cuma kurban. Jangan batasi kebaikan dari pintu satu saja. Wollahualam. Assalamualaikum, Mustad. E, ingin bertanya, e, jika ingin kurban untuk yang sudah meninggal, apakah satu yang tadi satu sapi ya, boleh digabung dengan kurban untuk yang masih hidup, ya? Nah, dan juga apakah digabung satu sapi untuk yang meninggal semua dan satu sapi untuk keluar, untuk anggota keluarga yang hidup. Jadi apakah boleh digabung begitu, Ustaz? Naharna ma'an al Alaihi Wasallam amal hudaibiyata kami berkurban bersama Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun hudaibiyah, tahun ke-6 Nathan. Satu ekor onta ansabain tujuh orang untuk satu ekor onta itulah dalilnya bahwa Nabi pernah berkurban dua ekor kambing pernah pula berkurban satu ekor onta bersama-sama dengan sahabat apakah tujuh orang itu boleh campur orang meninggal atau mesti orang hidup saja boleh bercampur boleh bercampur kurban Suami, istri, anak, mantu, cucu, almarhum, ayah, almarhum, ibu, boleh. Atau kurban campur dengan akikah. Suami, istri, anak, mantu, cucu, laki-laki, satu, dua ekor, jatah dua, cucu, perempuan. Maka boleh satu ekor sapi dicampur empat kurban, tiga akikah. Boleh. Satu ekor sapi, empat kurban orang hidup, dua. Satu akikah, dua orang sudah meninggal. Mubah. Boleh. Demikian menurut fukoha ulama ahli tiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Moni tetap mau bertanya, uh, misalnya seorang anak mau menghadiahkan kurban kepada kedua orang tuanya, tapi belum sanggup membeli sapi Ustadz. Jadi misalnya mau beli domba atau kambing. Nah, cuma membeli domba dan kambingnya juga belum belum sanggup untuk beli sendiri. Kalau misalnya membeli satu domba, tapi patungan dengan saudaranya, apakah itu boleh Ustadz? Jadi bukan satu orang, misalnya berdua atau bertiga, maupun satu sekeren. Hmm. Kalau adik-beradik saudara-saudara lima orang Si A ratus ribu Anak nomor dua 500 Kemudian yang dari Jepang karena duitnya banyak sejuta Kemudian adiknya yang satu lagi 500 Yang satu lagi kamu gak usah ngasih cukup doakan aja Akhirnya terkumpullah duit 2 juta setengah Belikan seekor kambing Serahkan ke orang tua, maka nanti kambingnya dipotong atas nama orang tua. Orang tuanya masih hidup. Pak tukang jagal, Bismillahirrahmanirrahim. dengan nama Allah. Allahumma taqabbal min Pak Pulan bin Pulan. Jadi si tukang jagal hanya nyebut nama, tanpa disebutnya min Pulan bin Pulan anaknya patungan tidak ada. Modal. Begitu juga kalau kita dapat hadiah dari non-muslim. Ada satu masjid, dapat hadiah satu ekor sapi dari non-muslim. Nanya ke saya, boleh apa enggak? Ambil aja. Ambil sapinya, selama tidak ada unsur agama, murni hadiah. Enggak ada apa-apa ini. Yakin enggak ada apa-apa? Enggak. Ambil. Nanti sebutkan tujuh orang nama pengurus masjid. Ketua, sekretaris, bendahara, seksi keamanan, seksi parkir, seksi humas, seksi ibadah. Jadi dipotong atas nama pengurus yang menerima hadiah. Bukan atas nama si non-muslim. Karena orang non-muslim gak boleh berkurban. Syarat berkurban itu muslim. balig, berakal. Kalau dia nggak berakal masih anak-anak itu kurban hadiah dari orang tua untuk si anak mubah diterima demikian Wallahumma. Assalamualaikum Ustaz bagaimana hukum seorang muslim jika seumur hidupnya tidak pernah berkurban dikarenakan kondisi perekonomiannya yang mungkin serba kekurangan Ustaz mazhab ada empat paling tua mazhab Hanafi meninggal tahun 150 hijrah Nomor dua, mazhab Maliki. Imam Malik meninggal 179. Nomor tiga, mazhab Syafi'i. Meninggal 204. Mazhab keempat, Imam Ahmad bin Ambal Ambali. Meninggal 241. Empat. Adakah di antara empat mazhab ini yang mengatakan kurban itu wajib? Ada. Mazhab Hanafi saja. Satu mazhab mengatakan wajib. Orang yang bermazhab Hanafi ini di mana? India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir. Sebagian kufah Irak, ini Hanafi. Mereka wajib berkurban. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, berkurban hukumnya sunat mu'akkadah. Sunat mu'akkad, enggak wajib. Jadi kalau ada orang seumur hidup enggak pernah berkurban, ya enggak apa-apa, enggak wajib. Tapi keterlaluan, nikmat sudah banyak dapat. Kenapa enggak berkurban? Inna atoyna kalkawfar. Kalau sudah banyak dapat nikmat. Oh salatlah cukur, one wanhar, berkurbanlah. Enggak mau juga berkurban, siap-siap, duitnya tetap hilang. Tahan tuh dua juta setengah. Nanti hilang juga, jantung koroner 10 juta, diabetes meletus 15 juta. Ada saja cara uang untuk keluar. Tapi saya enggak punya duit Pak Ustadz. Enggak ya, punya duit saya penyuruh kamu berkurban? Zikir, baca Quran, sholat sunat. Senyum aja ibadah. Jangan paksakan diri kalau tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani orang kalau tidak mampu. Uh, dari Mbak Tiara nih di Kanagawa. Uh, kalau istri dan suami bekerja, ini Afdalnya bagaimana, Ustaz? Apakah masing-masing itu satu kambing, atau boleh uh, tadi satu kambing untuk keluarga? Terima kasih Ustaz. Kurban terbagi tiga. Kurban yang paling hebat. Kurban kelas atas VVIP Nabi menyembeli 63 ekor Saidina Ali Menyembeli 37 ekor 63 Tambah 37 100 ekor untuk Nabi sendirian The best Kalau ada orang KMII Jepang 100 ekor Ontak saya sendiri Nih mantap Keren ini paling atas. 100 ekor sendirian. Di bawah itu, satu ekor ontak bertujuh. tahun hudaibiyah bawah. Di bawah itu, satu ekor kambing untuk satu keluarga. Kepala rumah tangga, satu ekor kambing untuk satu keluarga. Ini kelas ekonomi paling bawah. Saya anjurkan yang KMI yang duitnya banyak di Jepang, maka yang tengah. Kalau dia pilih paling bawah, janganlah tahan-tahan itu duit. Ini yang tengah. Suami 2 juta setengah, istri 2 juta setengah. Anak juga ternyata udah kerja, anak 2 juta setengah. Patungan dengan kawan, kami satu ekor sapi tujuh orang, bagus. Pilih yang penyakit. Saya tetap yang bawah juga Pak Ustadz. Ah, tak apa-apalah. Berapa enggak iya berapa. <an> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz. Uh, anak saya yang laki-laki kan kkh baru satu kambing. Jadi satu kambingnya lagi belum terus saya keburu sama suami pisah gitu, yang tanggung jawab itu suami apa saya sebagai ibunya gitu, itu yang pertama terus yang kedua saya tahun kemarin sudah kurban apakah, komisaris seandainya tahun ini ada rezeki, kurban lagi e, tidak masalah kah? Gitu. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi. dua pertanyaan memberi makan Membeli pakaian, memberi tempat tinggal, memberi pendidikan, memberi perhatian, nafkah, kewajiban, suan. Jadi anak ibu, laki-laki, akikah satu ekor, menurut mazhab Hanafi sudah cukup. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i dua ekor. Kalau gitu satu ekor lagi, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab. Suami, ibu, mantan, suami. Tanggung jawab bapaknya, ayahnya. Tapi kalau ibu mau, bagus. nggak salah. Berhitung sebagai sodakok. Mudah-mudahan dia jadi anak yang berbakti, anak yang soleh. Ini tentang masalah tanggung jawab. Sebetulnya tanggung jawab ayah, bapak, orang tua. Yang kedua. Apa tadi yang kedua? Yang kedua itu... Ah, sudah kurban tahun lalu, uh, apakah boleh kurban tahun ini? Sudah kurban tahun hmm. lalu, tahun ini kurban lagi. Nabi berkurban, berapa, tadi, berapa ekor rontak tadi? 63 ekor. Kenapa 63? nggak ada yang tahu kenapa 63. Setelah Nabi meninggal, baru sahabat pikir ya. hmm. Ternyata Nabi berhenti pada 63 karena... Kenapa 63? Karena dia ingin tiap tahun berkor 63 tahun. Ibu, kurban tiap tahun. Kalau ada uang, nggak ada uangnya nggak apa-apa. Jangan paksakan, jangan 63 ekor nanti. mbak Baik. Terima kasih, Ustaz. Bolehkah seorang non-muslim menerima daging kurban, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ada seorang non-muslim datang menjumpai anaknya Anaknya muslim, nama anaknya Asma Asma takut ketemu dengan ibunya karena non-muslim Bertanyalah Asma kepada nabi, kanjeng nabi Boleh enggak saya menemui ibu saya non-muslim Kata Nabi silha, sambung silaturahim dengan ibumu. Afa'tiha, bolehkah saya memberikan sesuatu? Kata Nabi ihtiha, berilah dia hadiah. Inilah dalil boleh membeli, memberi, boleh memberi daging kurban kepada non muslim dengan syarat kurban sunat. Kurban wajib enggak boleh, kurban sunat boleh. Kurban wajib, enggak boleh. Kurban wajib itu apa? Kurban nazar. Saya bernazar, kalau kontrak diperpanjang di Jepang, saya kurban. Tapi kalau enggak diperpanjang, saya enggak kurban sampai mati. Naka kurban nazar, enggak boleh. Kurban nazar, semuanya mesti diserahkan ke pakir miskin, enggak boleh dimakan. Sama yang berkurban. Dan enggak boleh dibagi ke non-muslim. Makanya nah, bagi tahu panitia, ini kurban saya bukan kurban sunat tapi kurban nazar. Wallahu alam. Nah, apakah benar Ustaz nih bila berkurban kambing atas nama anak perempuan bisa diwakilkan melalui nama ayahnya? Jadi maksudnya apakah nama bapak bisa mewakili semua nama keluarga atau harus satu-satu? Bagaimana Ustaz? Orang yang berkurban, slaughter, tukang potong, mas tukang jagal Yang paling abdol dia sebut namanya Allahumma taqabbal min fulan bin fulan Ya Allah terimalah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan Allahu Akbar Andai tidak dia sebut ibu-ibu rame nih menyaksikan pemotongan di musallah Pulang dari pemotongan, nangis. Suaminya nanya, kenapa, ma Tukang potong enggak nyebut nama saya. maka enggak disebut pun sudah sampai. Yang penting niatnya, innamal a'malu bin niat. maka kalau ibu, bapak sudah niat, ini uang dua juta setengah untuk anak saya. Maka waktu motong itu, mereka tidak sebut, sudah sampai niatnya, innamal a'malu bin niat. Dia tidak sama seperti akad nikah. Kalau akad nikah, mesti disebut, bin Fulan bin Fulan aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai Kalau kurban ini enggak, anda enggak disebut pun sah. Innamal a'malu bin niat, wa imri'im manawa. Wallahu'alam. Baik, dadahku kuahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair pada admin yang telah mempersilahkan saya Saya ada pertanyaan Ustadz Untuk berapakah abdolnya bagian daging yang diambil dari kurban untuk yang berkurban Dan berapakah untuk yang dibagikan Kedarullah saya be berkeluarga dengan warga negara Maroko. Kebetulan saat itu, saat Idul Adha, saya pernah berada di Maroko dan hampir setiap uh, kepala keluarga, setiap rumah di Maroko itu hmm. berkurban. Dan dagingnya itu diambil semuanya uh, untuk rumah tersebut tidak dibagikan karena setiap rumah hampir semua berkurban. Dan itu bagaimanakah hukumnya? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luwacara yang pertama yang paling afbal Fa makan hatinya sedikit Kulu minha makan sedikit Sisanya bagikan semua ke fakir miskin, habis Itu yang paling afbal Cara yang kedua Dibagi sepertiga Sulusahu Sepertiga untuk yang berkurban Misalnya saya beli kambing Potong sendiri, bawa pulang ke rumah. Bagi tiga. Sepertiga untuk orang di rumah, sepertiga untuk jiran kerabat tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Dua cara. Pertama, ambil hatinya saja, sisanya habis, fakir miskin. Cara yang kedua, sepertiga untuk orang di rumah, sepertiga untuk jiran tetangga sahabat kerabat, Sepertiga untuk Fatir miskin. Dua cara saja, itu yang ikut sunnah. Kita tidak ikut tradisi orang karena amal bukan tradisi, tapi ikut tuntunan. <tutup> yang dilakukan oleh Rasul, ikuti. <tutup> yang dilarang, tinggalkan. Standar yang ada dalam Kitab Fikih dua cara tadi. Saya anjurkan pilih yang Akbal, ambil dikit saja bagikan Wallahualam. mana yang lebih abdal kurban kambing satu ekor satu orang atau sapi satu ekor tujuh orang mana yang lebih abdal jawabannya mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih abdal jadi kalau kambing sama sapi mana lebih abdal kalau kambingnya satu ekor 200 kilo lebih abdal daripada sapi yang kurus macam anak sapi Kalau sapinya sapi limosin satu ton Itu lebih abdal daripada kambing kacang, kambing kampung, kambing kurus Jadi mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih abdal Itu makanya berkurban kambing jantan dengan sapi jantan Lebih abdal daripada kambing betina Dan sapi betina Setelah diteliti Pertama kalau sapi betina yang dipotong Itu terputus Nanti Keturunannya Karena sapi Jantan itu tak perlu banyak-banyak Itu makanya perlu dipotong sapi. sapi betina dibiarkan banyak Biar supaya berkembang biak. Ini uh, hukum boleh berkurban sapi betina, boleh. Karena ada di beberapa masjid tak mau motong sapi betina, akhirnya harga sapi jantan melambung tinggi. Padahal masalah afdal ta'afdal, mana yang paling enak dagingnya, itu yang afdal. Bolehkah kita mengupah tukang jagal? Oh, ini nyindir saya ini. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan nanti menjadi panitia atau ketua masjid Ada yang diupah, ada yang diberi hadiah Tukang potong sama tukang kulit itu memang diupah Pak tukang potong, berapa Bapak kami upah per kepala? Kata dia, ah tak usahlah, tak usah Itu kalau kalau kata dia tak usah, pisaunya begini itu basa basi. Ah, tak usahlah pak Tak usahlah Jangan dibiarkan basa-basi dia Tidak boleh Menjadikan daging tulang Kepala sebagai upah Tak boleh Dia dikasih upah pakai duit Makanya Akad membayar Kurban itu Ini 2 juta setengah Untuk kurban dan biaya Operasional tunai Begitu Akadnya. Karena biaya operasional di situ sapinya dibawa dari Sumatera Barat, kan nginap dulu dua malam baru dipotong. Menjaganya siapa? Bawakan rumputnya siapa? Menyenter malam-malam takut dicuri maling siapa? Tukang potong dengan tukang kulit itu mesti diupah. Kalau standar di Pekanbaru 50000 per kepala, kasih dia 50 50000 Adapun yang panitia ramai-ramai itu Itu tidak perlu diupah Tapi cukup hadiah Hadiahnya apa? Misalnya masyarakat satu kupon Yang dia dua kupon Itu namanya hadiah Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat Alhamdulillah Tak dapat tak masalah Itu hadiah Kalau upah dapat Alhamdulillah Kalau tak dapat naik golok nih Itu namanya upah Jadi tukang potong dengan tukang kulit Mesti diupah Karena itu pekerjaan dia Apakah pelaksanaan kurban ini juga disyariatkan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Iذ qarraba qurbana fatuqubbila min a'adihima walam min al akhar Ingatlah ketika dua anak Adam berkurban Kurban yang satu diterima dan kurban yang satu lagi tidak diterima Berkatalah kurban yang tak diterima kepada yang diterima Kenapa kurbanmu diterima Allah? Kata yang diterima kurban habil menjawab Innamaya taqabbalullahu minal mutaqin Kurban hanya diterima bagi orang yang bertakwa Jadi cerita masalah kurban Anak Nabi Adam Qabil dan Habil Sudah disuruh berkurban Tapi syariat kesempurnaan kurban apa Ada pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sedangkan pada zaman Nabi Ibrahim AS, Ya bunayya Wahai anakku Ini arafil manam Aku melihat dalam mimpiku Anni azbauka Aku menyembelih lehermu fanzur maza tara apa pendapatmu, wahai anakku? Kata anaknya, Ismail menjawab, Ya abati wahai ayahku. If'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajulni, insya'allah ku minas sabirin. Insya'allah aku sabar. Maka dibawanya lah anaknya itu ke tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan itu sekarang diberi tugu warna putih tiang pakai kubah kecil. Di bawah istana di atas bukit. Di samping melontar jumroh akobah Tengok ke atas nampak Mudah-mudahan nanti berangkat umroh bisa melihat itu Amin Ketika mau disembelih anak Fafadainahu bidhiba'id nazim Kami tebus anaknya itu dengan sembelihan seekor kambing domba yang besar Allah tidak minta anak kita Allah tak minta anak kesayangan kita Seperti diminta Allah kepada Ibrahim Tapi yang diminta Allah hanya kambing kita Jadi kalau ada orang bertanya Kenapa bukan anak kita Pak Ustadz Kambing aja payah keluar apalagi anak kau Lima Kapan sebaiknya pembagian daging kurban dilaksanakan Habis sholat paling abdol tanggal sepuluh Berubah pikiran tanggal 11 mau mau berkurban Bagus Tanggal 12 masih ada duit Oke okay. Tanggal 13 Empat hari Sampai 14 terakhir menjelang azan maghrib Habis asar sebelum tenggelam matahari Begitu azan maghrib tanggal 13 sore Allahu Akbar Allahu Akbar Datanglah seorang bapak ini 2 juta setengah Kau makanlah duit kau itu Tak ada gunanya lagi Tahun depan ya kalau sampai hari kurban 6 Bolehkah kita berkurban Atas nama orang lain Seperti orang tua kita misalnya Kalau bapak ibunya Masih hidup bagus Ayah, emak Tahun ini tak usah berkurban Pakai duit saya Tahu kalian aku nih, pegawai PLN Yang paling kaya raya ha? <SILEN> Kalau mau menunjukkan kaya kita Bukan dengan mobil yang mewah Bukan dengan rumah yang besar Tapi dengan berkurban banyak-banyak Apa boleh berkurban Boleh 1, 2, 3 Pak Ustadz Nabi Muhammad SAW Berkurban 63 ekor Dipotongnya sendiri 63 ekor Habis itu dikasihnya pisau ke Saidina Ali Ali memotong 37 ekor 37 tambah 63 100 ekor sendirian Belum pernah saya baca berita orang Indonesia Motong 100 ekor sendiri ada. Jadi kalau mau kaya Bercita-citalah berkorban 100 ekor onta sendirian onta tak ada 100 ekor sapi limosin sendirian juga bisa seratus ekor kambing Sendirian Habis, tak ada kurban pakai burung puyuh Tak ada Kalau untuk almarhum yang Sudah meninggal Allahumma taqabbal min fulan Bin fulan Sampai tak pahalanya pak ustad Dua dalilnya, pertama Nabi menyembelih kambing Allahumma taqabbal min ummati Muhammad Terimalah kurban ini untuk umat Muhammad Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal dunia Karena berkurban dilaksanakan di Madinah Sedangkan sebelum itu sudah banyak yang meninggal di Makkah Itu menunjukkan kurban sampai pada umat Muhammad SAW Kambing yang kedua Allahumma taqabbal min ali Muhammad Terima untuk keluarga Muhammad Padahal kambing itu disembelih di Madinah Sebelum itu sudah meninggal keluarga Nabi Muhammad SAW Khadijah di Makkah, itu menunjukkan sampai untuk yang meninggal dunia, sudah ku sampaikan dalilnya ragu juga berkurban untuk almarhum-almarhumah tak ada dalil lagi karena cerita tentang masalah tak nampak iman, terakhir ketujuh, apa hukum masak daging kurban untuk dimakan bersama oleh petugas begitu selesai pemotongan langsung diambil 2 kilo 3 kilo dipotong-potong halus dimasukkan ke dalam panci dimasak sup Allah mau nafi marozak tanah azaban yang kau makan ini jatah siapa ini kambing masih belum jelas tah jatah siapa pemiliknya tiga orang pertama orang yang berhutang kedua jiran sahabat kerabat tetangga Ketiga pakir miskin, maka ketika dimakan tak jelas pemiliknya makan haram. Solusinya gimana pak Ustaz? <coughs> Solusinya begini, setelah habis dipotong panggil pemilik sapi pertama Pak GM, Pak Kepala Cabang, Pak Kepala Ranting, bapak entah apa kepala kepala apa lagi lah, sampai tujuh orang. Kumpul semua Pak Ini kan jatah bapak ada Sepertiga di sini kan Kami ambil jatah bapak ni 5 kilo Untuk kami makan pagi ni ya Kami kalau cuma makan lontong lemas kami pak Tak bisa kami motong-motong ni Kata bapak yang tujuh tu ambillah Yang enam baik ambillah Yang tujuh ni ada satu Enggak kata ah, Angkatlah golok tu Zini pak Izini. Ah, Langsung masuk waktu Bolehkah yang menyembelih hewan potong dibayar jasanya? Saya ketua masjid sampaikan ke ketua panitia supaya waktu menerima duit kurban itu bunyi akadnya begini. Ibu Bapak bunyi akad ini. Saya bayarkan 2 juta setengah untuk biaya kurban dan biaya operasional tunai Supaya apa? Karena sapi itu tak sama yang kurus, yang gemuk Oleh sebab itu, sisa duit itu dipakai untuk biaya operasional Ongkos truk pembawa Sampai di pekan baru nginap dulu sapinya beberapa malam Siapa yang jaga malam? Lalu kemudian ada dua itu yang mesti digaji Tak boleh diambil dari daging Tak boleh kepala dikasih ke dia sebagai gaji upah Yang dua yang wajib digaji itu adalah Tukang potong dan tukang kulit Tukang potong itu kalau tak dikasih Pisau itu bisa ke kita <Syukur> Makanya Ini kita harus Tanya dari awal Bapak kalau memotong Satu ekor berapa? rp ribu kata dia. Ah ini sapi ada lima, kalau gitu 250. Dari awal tuh harus jelas MOU, Memorandum of Earth Standing between me and you. <tik> kalau tidak nanti menjadi konflik di tengah masyarakat. Waktu itu sih dikasih upah? Di sini pertanyaannya bolehkah yang menyembelih hewan potong dibayar? Bukan boleh. Wah dia dikasih upah karena dia juga mau makan. Kecuali yang motong terobok Atau dibagi saja daging kurban untuk dia, daging kurban, kulit kurban, kepala kurban, tak boleh dijadikan sebagai upah. Sebagai hadiah, boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah dapat, alhamdulillah, tak dapat, tak apa-apa. Itu hadiah. Kalau upah, wajib ada. Kalau tak ada, yang Alis, buat itu tukang potong sama tukang. Jadi daging sebagai upah, sebagai hadis, tapi dia kasih gaji. Waalaikumsalam. Apa makna puasa arafah yang bisa menghapus dosa setahun yang akan datang, Ustadz? Dan juga mungkin ini berkaitan, Ustadz, apakah amalan yang terbaik bagi ibu-ibu yang hamil, sedang hamil, sehingga tidak bisa berpuasa pada saat puasa arafahnya? Bersilakan, Ustadz. Yukafirus sanata hadis riwayat Muslim yukafirus sanatal madhiyata mengampunkan dosa setahun yang lalu wal setahun yang akan datang mana setahun yang akan yang yang telah lalu itu asghar dosa-dosa kecil dan tidak terkait dengan orang lain dosa kepada Allah Adapun dosa karena menganiaya orang, nempeleng orang, memfitnah orang, makan harta orang, nipu orang, itu eh, mesti minta maaf kepada orangnya. Kalau sudah meninggal dunia, terkait dengan materi, uang, dihitung, lalu serahkan untuk keluarganya. Keluarganya tidak diketahui lagi, serahkan ke masyalihan, lembaga kepentingan umum, musola, surau, masjid, Islamic center, pusat kajian Islam yang dinikmati oleh orang banyak. Ini terkait kalau dosa kepada manusia. Ada pun dosa kepada Allah di antara menembusnya dengan istighfar, sholat sunat taubat, termasuklah ini dengan puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Bagaimana dengan wal baqiyata? Apakah dengan puasa Arafah lalu orang merasa ah sudahlah buat dosa aja setahun ke depan enggak? Bukan begitu maksudnya. Kalau kita sudah bersih setahun yang lalu Sebagaimana kita pakai baju bersih Kita semakin menjaga untuk tidak menodainya Kita mau pergi sholat, minum kopi, kopinya tumpah ke baju Kita ganti baju baru, kita malu menghadapi orang dengan baju, kena noda Bagaimana dengan menghadap Allah dengan banyak dosa Maka makna menghapuskan dosa setahun yang akan datang Kita menjadi sayang dengan diri kita untuk tidak mengotorinya. Satu titik hitam di hati mereka. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Maka semua isi dada ini dosa gara-gara banyak melakukan maksiat, lalu dia menjadi hitam. Maka orang yang bertawabat dibersihkan Allah SWT. Maka begitu juga dengan ini. Maksud dihapuskan setahun yang lalu. Kalau sudah bersih, maka setahun yang akan datang, kita menjaga diri kita untuk tidak terjerumus. Lalu kemudian ibu yang sedang dalam keadaan kesulitan, maaf, menstruasi, aid, nifas, baru melahirkan, atau sedang hamil, tidak bisa puasa, maka dia bisa mengisinya dengan zikir. Karena orang yang wukuf di padang Arafah itu amalannya adalah zikir. Abdul Zikri, Sa'abdul Abdul Zikir, La ilaha illallah. Kalau dia berbanyak istighfar, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, bagus. Menlazim al-istighfar, siapa yang banyak beristighfar, ya ja Allah, lahu min kulli dhiqin mahraja, segala yang diberikan ke lapangan Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan solusi. Wa razaqahu min aitsu la diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Banyak-banyak istighfar, bagus. Lalu kemudian banyak selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salli alaihya salatan sabi yang berserat kepada satu kali sallallahu alaihi wa asyara Allah bala sepuluh kebaikan wa huttad anhu asyara sayyiat itu tutupi sepuluh kesalahan wa urufi allahu asyara darajat dinaikkan sepuluh derajat tingkatan kemuliaan nah, ini bagi ibu-ibu hamil bagi ibu-ibu yang sedang menyusukan anak yang tidak bisa berpuasa jangan berkecil hati karena jangan membatasi pintu kebaikan hanya dari satu pintu saja. Pintu kebaikan itu banyak, makanya pintu surga itu ada yang memasukinya dari pintu ar-rayyan. Karena berpuasa, tapi ada yang masuk dari pintu babu sadapa. Sedekah, ada pula dari pintu babul jihad, dari jihad. Tapi ada seorang yang masuk dari pintu sesuka hatinya. Ada di antara sahabatku ini kata Nabi masuk dari pintu jihad, masuk dari pintu solat, masuk dari pintu rayan, masuk dari pintu sadaqah. Siapakah itu ya Rasulullah? Dialah Abu Bakar Siddiq radiyallahu'alaikum. Karena dia mencakup semua ibadah. Oleh sebab itu, Ibu jangan berkecil hati, tidak bisa puasa di hari Arafah karena ada ibadah-ibadah lain. Demikian, Wallahu'alaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sebaiknya kita berkorban, uh, uh, uh, memperbanyak bersedekah dalam 10 hari Hijjah? Berarti setiap hari kita bersedekah, semisalnya kita punya budget 100 dolar. Apakah sebaiknya kita berikan 10 dolar setiap hari sehingga 100 pada saat hari ke-10 atau bisa sekaligus uh, 100 dolar untuk 10 hari? Mohon penjelasannya Ustadz, dipersilakan Ustadz. Ma min muslimin yusbihu. Setiap ada orang Islam yusbihu, melewati waktu subuh. Maknanya setiap kita hidup dalam suatu hari, subuh tadi sudah kita lewati, subuh besok. Siapa yang melewati waktu subuh, maka Allah kirim dua malaikat. Satu malaikat mendoakan dia, Allahumma'afimun fiqan khalafa. Berilah orang yang baik, ini bersedekah, ini ganti, ganti ya Allah. Jadi setiap hari kita mesti bersedekah. Jadi kalau dia bersedekah satu hari 100 besok dia tak bersedekah lagi. Jadi yang paling bagus itu 100 tiap hari. Nah, itu paling bagus. Tapi kalau tidak sanggup, ya 10 sehari, sepuluh sepuluh. Al-Jaza' ala amal. Balasan sesuai dengan kadar amal. Oleh sebab itu, jangan sampai tidak bersedekah dalam sehari. Karena malaikat selalu mendoakan tiap hari. Tak bisa banyak sedikit. Allahumma ati muftikan talafa berikan ganti pada orang yang bersedekah. Orang yang pelit, bakhil, medit, tidak bersedekah, ini doakan juga oleh mereka. Allahumma ati muftikan talafa. Orang yang tidak bersedekah beridah dia kebinasaan. Binasakan dia. Lalu ada di antara kita yang mengatakan itu orang tak sedekah kok. Hidupnya adam ayam tak sedekah kok badannya sehat. Maka sesungguhnya orang yang tidak sedekah tapi dia bisa hidup tenang sesungguhnya ketenangannya itu adalah istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Ditunda Allah azabnya supaya azabnya semakin menumpuk. Innallaha la yumli liz zalim. Kalau ada orang zalim haniaya tidak mau tobat maka diulur Allah, diberikan waktu panjang supaya apa supaya makin banyak azabnya. Inilah yang paling mengerikan ni'mat casingnya, azab isinya. Laknat berbaju ni'mat, na'udzubillah. Namanya istidraj. Oleh sebab itu, kita sering-sering banyak-banyak bersedekah. As-sadaqatu tadifau, mitatasu, sadaqah menolak mati su'ul khatir. Dau mardakum bis obat abati saudara-saudara kamu yang sakit dengan sadaqah. Inasalul ladzina yang fikun fi sabillah perumpamaan orang yang bersolekah kami telah hatta seperti satu biji ambat tercepatan nabi menumbuhkan tujuh jamak habbah dalam satu jamak ala surat. Allah Yuza'in fil ma'ya Allah melipat gandakan sesuai dengan kemudahan. Allah wasiyan alim karunia Allah maha luas. Demikian Allah mualam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam mana yang lebih baik berkurban di kampung atau melalui organisasi-organisasi yang mengolah kurban dalam kaleng dan mengirimkan kepada masyarakat miskin di belahan dunia? Silakan, Ustaz. Kami di Pekanbaru ada Yayasan Tabung Wakaf Umat, alumni Al-Azhar sebagian, alumni IAIN sebagian, jamaah sebagian. Sampai hari ini kami menyalurkan beberapa ekor kambing, beberapa ekor sapi, ke suku terasing, suku pedalaman. Jadi saya sarankan jamaah, kalau di lingkungannya itu sudah, di komplek tempat perumahannya sudah ada motong sapi, satu ekor, dua ekor, cukup. Sisanya izin ke pengurus, saya kirim ke desa terpencil kampung terasing, karena mereka amat sangat. Ada di beberapa pulau itu nggak pernah makan daging sama sekali. Mereka hanya makan ikan. Daging itu mahal bagi mereka. Maka ketika kita kirimkan, menetes air mata mereka, dan berdoa mereka, disitulah letak keberkahan hidup kita. The miracle of giving. Mujizat memberi, membagi, berbagi. Oleh sebab itu, maka e, coba perhatikan sekeliling kita. Kalau sudah cukup jatahnya, alihkan ke tempat tempatnya dalam kesulitan. Man yassara an yusir yasallahu an yawm um al -qiyam. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, Allah akan mudahkan dia pada hari kiamat. Wallahu fi a'dul 'azimi al-'abdu fi 'auni Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maka jangan pernah berhenti menolong saudara kita, termasuklah dalam Covid-19 ini dengan berkorban. Demikian, wallahu Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. <Sessizidik> Jika berkurban kemudian tiba-tiba tanpa tidak disengaja kita lupa gunting kuku, apakah korban kita jadi tidak sah? Iza ra'aitum hilal dzil hijjah. Kalau kamu melihat hilal bulan Zulhijjah. Wa arada ahadukum an dan kamu mau berkurban. Falyumsik <Sessizik> an sya'rihi wa asfarih. Tahan jangan potong kuku, jangan potong kumis, jangan potong bulu badan. Ini sebenarnya terapi yang diajarkan Nabi s.a.w. Jadi dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kuasa. Tidak potong kuku, tidak potong kumis. Lalu pada tanggal 10, sholat, habis sholat, potong kambing. Habis potong kambing, ambil daging kambing, daging hati kambing, bakar, makan. Setelah itu, Allah ampunkan silap salah dosanya, potong kuku, rapikan kumis, ya fresh, baru bayangkan 10 hari nggak potong kuku, nggak potong rambut, nggak uh, potong kumis, itu mungkin risih, mungkin, uh, tapi setelah itu terasa fresh. Ini terapi dari Nabi SAW, ya, oleh sebab itu kalau kita laksanakan baik, tapi bagi yang motong kuku atau potong rambut atau cukur kuis atau rapikan jenggot dari tanggal 1 ke tanggal 10 hukumnya tidak apa-apa karena bukan rukun bukan syarat bukan wajib dia hanya sunnah anjuran Jadi bagi yang ada motong kuku atau motong bulu badan hukumnya mubah tidak haram tidak makruh demikian Allah Assalamualaikum Ustad warahmatullahi Wa Bolehkah kita niatkan puasa di bulan Zulhiza bersama dengan kodok puasa Ramadan Silahkan Ustaz. Kalau seseorang masuk ke dalam masjid waktu tinggal 2 menit dia sholat qabliyah qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya dia sholat qabliyah maka automatically, otomatis dia sudah dapat pahala puasa, pahala sholat, tahyat al-masjid. Karena tujuan dari sholat tahyat al-masjid itu adalah menghormati, itu ada khala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, pahala yajlis, jangan duduk, hatai sholirah, hatai ini, sampai sholat, Jadi kalau qobliyah, otomatis dapat eh, tahyat al-masjid. Adapun qobo, puasa wajib, kalau nanti ada bapak ibu puasa qada pada tanggal 30 Juli, yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Zuleja, maka otomatis dia dapat empat. Yang pertama, qadaknya lunas satu hari. Yang kedua, dia dapat pahala puasa sunat Zuleja. Yang ketiga, dia dapat pahala puasa sunat. Hari Kamis, dapat pahala puasa sunat eh 9 Zulhijah dapat pahala puasa sunat Arafah. Tapi niatnya satu saja, niatnya qada, qada yang wajib. Maka yang sunat-sunat itu ngikut. Tapi kalau dia niat puasa sunat, qadanya enggak ngikut. Karena payung besar wajib ini yani memayung yang kecil-kecil. Walasoba -kecil. itu niatnya mesti niat qada saja. Kalau dia niat puasa Kamis maka enggak dapat podoknya Tapi kalau dia niat puasa podok, kami dapat Nah ini tentang masalah Dapat satu amalan Tapi dapat beberapa niat Wallahu'alam Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana hukumnya badal haji Untuk orang tua yang sudah meninggal Seorang sahabat Nabi Melaksanakan haji, dia mengatakan Labbaikallahumma syuburumah saya hajikan subrumah La baik Allahumma subrumah Saya hajikan subrumah Nabi nanya, subrumah itu siapa? Akhi saudara saya Kamu hajikan dia? Iya Kamu sudah haji apa? Belum Belum Hajikan dirimu Setelah itu baru hajikan subrumah Itu dalil boleh membadalkan Menggantikan haji orang lain Baik saudara kandung Orang lain Atau ayah Atau ibu dengan syarat dia sudah melaksanakan haji Tahun lalu sudah haji, tahun depan haji Maka niatnya membadalkan haji almarhum ayahnya atau almarhumah ibunya Anak laki-laki boleh menghajikan ibunya yang perempuan Anak perempuan boleh menghajikan ayahnya yang laki-laki Walaupun berbeda Hadis yang kedua Ya Rasulullah, ayah saya, ibu saya meninggal Bolehkah saya menghajikan untuknya? Kata Nabi Seandainya kau punya hutang Seandainya kau punya hutang kepada manusia, apakah kau bayar? Ya, fadainu Allah ahaktu an yukullah. Hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Jadi kalau ada ayah, ibu bernazar dulu, saya mau haji meninggal dia. Maka anaknya melaksanakan badan haji untuknya dengan syarat anaknya sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi bagi anaknya itu haji kedua, atau haji ketiga. Demikian, Allah SWT. Wainnahalatakciyamalkiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Bi kurunihah dengan tanduknya, wa asharihah dengan bulunya, wa azlafihah dengan kukunya. Kenapa tidak disebut dagingnya? Kenapa tidak disebut tulangnya? Mengapa yang disebut tanduknya, bulunya, kukunya? Karena tanduk, bulu dan kuku sampah dibuang sedangkan sampah yang dibuang saja nanti akan datang bersaksi bahwa kau sudah beribadah apalagi dagingnya, tulangnya, lemaknya, kulitnya maka semuanya akan bersaksi bahwa engkau sudah beribadah, patuh tunduk kepada Allah. Fatibu biha naqsan sucikanlah diri kamu dengan ibadah kurban. Maka nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambil kambing Amlahaini, akronaini, amlahaini. Akronaini tanduknya sudah tumbuh, menunjukkan hewannya cukup umur. Jangan potong kambing tidak cukup umur, dagingnya blender, menjijikkan, tak dimakan orang. Kalau dia kambing kampung, kambing kacang, dua tahun masuk tiga. Kalau kambing domba, masuk tahun kedua. Kalau dia lembu, masuk. Kalau dia onta, masuk tahun kelima. Oleh sebab itu, ini syarat-syarat tahun Jangan berikan binatang yang bercacat. Sampai matanya buta. Apa hubungan mata buta dengan kambing kurban? Ternyata kalau kambing ini matanya buta, tidak dapat dia melihat rumput yang bagus, maka dagingnya tidak gemuk, tidak enak, tidak berkualitas. Sedangkan kita kalau berkurban itu bersedekah, pilihlah yang paling enak, enak di tenggorokan kita. Itu juga yang enak ditenggorokan saudara kita. Nabi ambil kambing yang bertanduk, amrahaini, amlahaini, putih, bersih, tak ada warna hitamnya. Orang kalau punya kambing warna putih, bersih, senang sekali. Senang dilihat mata, senang dimakan di tenggorokan, zahir dan batinnya enak, kambing pilihan, dibaringkan ke arah kiblat. Nabi ambil pisau, Nabi potong sendiri, Bismillah, dengan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Muhammad, Allahumma, hadha'an Muhammad, wa ali Muhammad. Ini ku potong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Ambil satu ekor kambing lagi, Nabi berkorban dua ekor. Hadha'an Muhammad, wa ummati Muhammad. Ini ku potong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. wa sallam. minha. Dianjurkan memakan sebagian dari hewan kambing kurban itu Makan Yang paling afdal dimakan adalah hatinya Selesai sholat id Ambil kambing Potong Belah Ambil hatinya Cuci bersih buang darahnya najis Siramkan jeruk Biar hilang bau amis, bakar, bakar bakar bakar bakar matang Ambil makan Lita ngambil Barokah. Itulah makanan pertama yang masuk ke mulut pada tanggal 10 Zulhijah Itulah makanan pertama yang masuk ke mulut. Itu beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri sarapan dulu baru sholat Id. Idul Adha dari subuh nggak ada masuk apa-apa sampai sholat Id. Habis sholat Id motong makanan pertama yang masuk ke mulut. Sempurnalah puasanya 10 hari. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan sembilan, sepuluhnya, tak sampai sore, karena hari raya kurban. Tapi sudah dapat pahalanya. Lalu kemudian, pakulu makan, wa'ataimul ba'isal fakir sisanya bagikan ke fakir miskin. Ini yang paling abdol. Paling abdol, ambil hatinya sedikit, sisanya antar ke fakir miskin, pinggir kota, kawasan kumuh, du'afa yang tidak mampu. Itu lebih bagus. Menyembeli sendiri sunat, yang gak bisa nyembeli sendiri, sah Melihat penyembelihan sunat, yang gak ngelihat sah Makan dagingnya sedikit sunat, yang gak bisa makannya, sah Serahkan kirim ke suku terasing, suku sakai, suku akit suku kubu, suku talang Suku talang mama talang jerinjing, talang perigi, suku uh, ku, anak dalam, di jambi nah kirim untuk dakwah inilah yang akan menjadi kekal dan abadi kita di kota-kota sudah sering makan daging bahkan sebagian masyarakat tidak bisa lagi makan daging takut jantung koroner diabetes kolesterol maka untuk kelompok kelompok komplek perumahan cukup bagi seperempat setengah kilo udah sisanya antar ke keliling kampung antar ke tempat-tempat yang jauh karena tujuan substansi makna daripada berkurban ini adalah menyembeli sifat-sifat kebinatangan, menanduk ke depan, menendang ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan, sifat itu yang sedang kita buang. Kalau kita berkurban, tapi masih tamak, masih serakah, itu freezer, kulkas penuh, sampai tiga hari nggak bisa ditutup, saking banyaknya daging kambing, tamak. Apa beda kita dengan kambing yang baru saja kita sebelih? Oleh sebab itu yang paling afdal adalah Fakudu minhamakan sedikit saja Wa ba ba'isal fatir Bagikan ke fatir miskin doa apa anak yatim orang susah Ini yang paling afdal Penyembelihannya bisa dilaksanakan tanggal 10 Bisa dilaksanakan tanggal 11 Bisa dilaksanakan tanggal 12 Bisa dilanjutkan tanggal 13 Sampai petang sebelum tenggelam matahari Naka kurban artinya menyembelih binatang tertentu yang disembelih itu an'am binatang ternak kambing, lembu, onta sapi, kerbau pada hari tertentu 10, 11, 12, 13 dengan niat tertentu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala niatnya bukan riak, bukan sombong, bukan su'ah, bukan mau share, bukan mau cari like tapi niatnya adalah Lillahi ta'ala Maka orang Islam mesti kaya Bagaimana mungkin orang Islam Bisa berkurban dua juta setengah Satu sapi, satu kambing Itu menunjukkan Apa kerja pontang-panting kalau tidak berkurban Jadi orang Islam bekerja itu tujuannya apa? Supaya bisa berkurban Orang Islam itu ngumpul duit tujuannya apa? Supaya bisa berkurban setelah mau kurban, datang bakilnya, datang kulitnya, datang meditnya, maka lawan hawa nafsu. Anak-anak kita, kita ajarkan, supaya mereka menabung. Karena Islam ibadahnya ibadah orang kaya. Ngasih buka orang puasa, yang bisa orang kaya. Berkurban, yang bisa orang kaya. Oleh sebab itu, orang miskin masuk surga, ya masuk juga, cuman susah lah maka ibadah manbana masjid dan siapa yang bangun masjid manallah mislahubaitan filjana dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga